dakwah itu bagaimana itu bisa nancap dulu maka ujungnya harus runcing. Nah, pintu masuk yang paling mudah Quran. Untuk mendapatkan satu buah Al-Qur'an minimal di sini kurang lebih jaraknya mungkin 3 kilo setengah lah. Kalau musim hujan jalannya sangat becek dan sangat susah juga untuk mengendari kendaraan. Perhatikan musab-musab yang ada di daerah-daerah daerah binaan kita itu sudah pada sobek. Saya. ukuran pada uh, kali ini, dari badan hukum al uh, menyiapkan ada 20.000 ribu al pada tahap pertama yang memang insya Allah ini akan kita distribusikan ke seluruh Kalimutan Barat ke daerah, daerah terpencil uh, dan nanti insya Allah uh, apa, akan ada dari target 50 ribu dari ya, 50 ribu al yang akan kita coba sampaikan insya Allah ini bermanfaat bagi seluruh umat Islam terutama di daerah-daerah daerah yang terpencil Siang ini kita berada di Pontianak dan kita sedang loading alat untuk kita bagi bagikan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Kalimantan Barat dan untuk saudara-saudara malam kita untuk uh, menjadi apa uh, menjadi sarana untuk belajar saudara-saudara uh, kita. hari ini, hujan-hujan datangan tamu dari jauh untuk betul-betul agar orang Islam lebih paham Al-Quran, lembab menghantar Al-Quran dengan terjemahannya dari Badan Wabarakatuh Al-Quran. Semoga menjadi amal yang sangat barokah, ashab Quran ini nanti lahir alim, alimah lahir fadil, mabilbo, lahir orang-orang alim yang paham. Lapad Quran, paham isi Al-Quran, dan paham tentang perjuangan al -Quran.